Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, serta Lest love Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam kembali di Vativ hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia ya, seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik kabar terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah berasa Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Perhatikan bersama baik ada kabar bukan spesial yang kita dapatkan dari It's B30 perhatikan di empat wanita cantik ini ada bunda lesi Kejora dengan penampilan sangat luar biasa ini stylistnya dari hianjun yang sangat memang kualitasnya luar biasa anggun dan pasti bersahabat ya untuk gaun yang dipakai oleh deretan artis ini ini harganya bukan main Masya Allah banget ya ada Nikita Willy, ada Felicia Angelista ada Maudie Ayunda juga ini karya dari Hyunjun bersahabat ya dan pastinya kita selalu salvo penampilan idola kesayangan yang begitu anggun dan cantik masya Allah hingga komentar pun persahabat banjir diberikan oleh para sahabat leslar dari Sunarsi mmg 2 mengatakan di kolom komentar masya Allah Bunda El anggun cantik banget tuh sahabat ya anggun dan cantik banget itulah Kata-kata yang pantas diberikan kepada Bunda Lesti Kejora Masya Allah Kemudian bersahabat disimak juga vitamin bahagia pun kita dapatkan Kali ini lewat vlog Leslar Entertainment Alhamdulillah Leslar Music sudah launching Malam hari ini bersahabat ya Lewat channel Youtube Leslar Entertainment Ini wajib trending banget Karena suara Bunda Lesti ini Masya Allah banget Solawatan yang sangat merdu Membuat kita semakin adem bersahabat Mendengar lantunan selawat dari Bunda Lesti Kejora Masya Allah ini wajib trending Yuk sama-sama persahabatnya kita kompak kita solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Yuk, sekarang juga kalian wajib langsung cus ke channel YouTube Leslar Entertainment, kita support yang terbaik, karya-karya idola kita. Dan simak juga persahabat ya. Di sini ada info untuk vlog terbaru Leslar Entertainment di Leslar Music. Ini ada streaming party nih, persahabat cek ombak sampai jam 21.00 Waktunya Barat yuk sama-sama kita streaming party persahabat ya kita tentunya tunjukkan kekompakan kita mudah-mudahan selawatan bunda lesi Kejora ini masuk di jajaran trending kita simak juga persahabat ya. info ini kita dapatkan dari Les Larsik ada kalimat caption yang dituliskan Cek ombak sampai jam 21, perkembangan view dan grafik akan mimin update per 30 menit sekali di IGS. Semangat semuanya, bismillah. Tuh, persahabatnya bismillah. Mudah-mudahan ini bisa masuk trending. Amin. Kemudian persahabat, dia ya, disini juga diunggah terbaru akun Instagram Livestore Entertainment. Mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan Abang Fatih nih. Wow, ekspresi keduanya memang tersenyum bahagia ya sharing tips parenting yuk katanya tuh gimana sih cara kalian jaga mood anak biar happy terus tuh ada soal pertanyaan nih untuk ibu-ibu di -ibu persahabat ya siapa yang anaknya suka tantrum atau nangis tanpa sebab di rumah coba sharing dong gimana sih cara kalian buat bikin mood anak jadi happy terus tuh persahabat kira-kira tips dari bunda-bunda semuanya Ketika tentunya anak lagi nangis menjaga moodnya gimana nih persahabat ya Masya Allah banget Tentu kita selalu bahagia dengan Abang El ya Yang selalu tersenyum Karena selalu bisa dekat bundanya Aduh Masya Allah banget Bapaknya happy dan selalu bikin kita bangga Alhamdulillah setiap hari kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Bilar Dan selanjutnya juga persahabat disimak di Unggan East 30 ini memposting DM-an nih persahabat ya Dari sahabat Ini DM-nya Semoga vlog daily terus tayang Jangan fokus ke Leslar Music Terus banyak vlog timbun Katanya tuh persahabat Dan kita di sini heran sekali ya Sudah diluncurkan Lesnar Music Tapi beralih ke yang lain Di sini ada sebuah postingan juga Yang diunggah oleh KHB30 Heran Kemarin-kemarin pengen Lesnar Music kangen suara lesti cenah, udah ada laser music malah muter ke yang lain gak bersyukur dan gak menghargai proses mereka memang betul sekali persahabat ya kemarin-kemarin banyak sekali yang menginginkan laser music launching dan kangen banget dengan suara bunda lesti gejorah tetapi kalau sudah launching mereka persahabat ya, malah beralih ke yang lain Seharusnya fokus nih lihat Slamet dulu nih persahabat ya kita buktikan kekompakan dan kesatuan kita mudah-mudahan bisa masuk di jajaran trending. Dan selanjutnya juga persahabat didisimak diunggah terbarunya Papa Bilar di laman akun Instagram pribadinya Papa Bilar ini mengunggah foto gantengnya Abang Fatih itu persahabat ya sebelumnya kita perhatikan diunggah sebelumnya diunggah semalam itu sudah di tagdo nih persahabat ya saat video Abang Fatih yang tertawa ketika diperlihatkan video dirinya ya Dan kita lihat di unggahan terbarunya Papa Bilar ini Mengunggah foto gantengnya Abang L Dan ada sebuah kalimat yang diposting oleh Papa Bilar Masya Allah, nak dengan love hitam diberikan nih Wow, luar biasa banget ya Ini sih kesayangannya kita semua Semoga selalu sehat Abang L Selalu menjadi anak yang membanggakan Serta menjadi anak yang soleh, Amin kita masih menunggu kabar dan cidukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune. Dan pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.